Oke like really like okay, jumpa kembali dengan kami kami akan mengganti gearbox ya seperti ini ya pada bagian gearbox, pada bagian dinamo bisa muter, tapi di bagian poli tidak bisa muter. Untuk polinya berhenti ya, sepertinya macet ya di bagian poli. Oke, untuk rekan-rekan, nanti kita akan mencoba ganti ya, mengganti kita mengganti baru untuk gearboxnya. Untuk penggantian gearbox, bisa lihat ya untuk rekan-rekan caranya. Oke okay, Kita Lihat untuk videonya Oke okay, untuk rekan-rekan, gearboxnya sudah terlepas seperti ini ya. Oke Kita akan mencoba mengganti ya. Ganti dengan gearbox yang baru. Oke okay, sebelum kita mengganti, kita cat dulu ya. Di bagian casing pada bagian gearbox. Bertarat ya, kita lapisi dengan cat biar lebih kuat lagi ya, untuk karatnya hilang seperti ini nanti kita akan mencoba memasang pada bagian gearbox kecet warna hitam untuk rekan-rekan pemasangan -rekan, gearbox ya, itunya sangat mudah ya mudah sekali oke, kita lihat untuk videonya oke okay, untuk rekan-rekan sini cuci ini bermerek LG seperti ini ya sudah terpasang pada bagian gearbox sini cuci ini asalnya menggunakan gearbox gigi plastiknya ya dia menggunakan satu kita update menjadi kita belikan ya istilah kita berikan menjadi gigi dua gigi plastiknya yang double dua ya oke kita mengecat seperti ini untuk bagian pengaman pada bagian gearbox karena sudah berkarat ya kita cat seperti ini hitam fungsinya pengaman ini ya buat biar mencuci dia tidak menyenggol lantai ya kita dapat memasang seperti ini dan nanti kita akan bautkan untuk pengaman gearbox atau pengaman apa tabung ya. Oke, okay, kita dapat melanjutkan untuk pemasangan pada pengaman tabung. Cincin cuci kita coba memeras ya, bisa rekan-rekan untuk mendengarkan pada sistem pemerasnya ya. Untuk memeras ya, sangat halus ya, sangat halus sekali, bisa didengarkan ya untuk rekan-rekan. Okay, nanti kita mencoba untuk mencuci ya Mencoba untuk mencuci, oke okay, seperti ini ya. Sangat halus sekali ya untuk mencucinya. Oke, okay, sangat mudah ya, untuk rekan-rekan caranya penggantian gearbox. ada mesin LG yang asalnya pada bagian gearbox macet ya, kita mengganti dengan yang baru. Oh okay, iya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan nanti kita berikan trik trik lain jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik trik lain oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami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 all right, staying awake till the sunrise, we were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. never run. Across. we hook up in my car, driving so far, playing guitar, you'd show me your world let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we would never a Drinking too young Way too much fun Out in the sun Or big when it's gone I Took you to prom Dance to our song Dance all night long you the